Saya kongsikan pagi ni dan saya kongsikan dengan you juga. So, um, kita berkenaan dengan ciri-ciri uh, orang berjaya. Ini datang hasil dari, ada, ada banyak ciri orang berjaya betul tak? Tapi ini hasil kupasan apa yang saya uh, saya baca, uh, saya dengar video yang saya dengar pagi ni. Eh. Dia kata ada tiga ciri. Tiga ciri uh, uh, orang yang berjaya ni. Yang pertama ialah dia tidak menyalahkan orang lain dengan segala apa yang berlaku dalam dalam kehidupan dia. Eh dia own whatever problem yang ada dekat diri dia. Apa saja kelemahan, apa saja setbacks, dia tak dia tidak menunjuk-nunjuk kat orang. Dia tahu itu adalah dia punya responsible dan dia dia rasa dia yang dia lah titik akhir kenapa benda tu jadi, benda kenapa benda tu jadi. Okey, ini sama dekat dalam Uh, dekat dalam kalau kita baca pasal buku uh, Seven Habits of Highly Successful, eh? Highly Efficient ke Highly Successful eh? uh, uh, person, nombor satu ialah kita ada, we are our own responsibility, kita sebab tu kalau sekir saya tanya, siapa yang faham dengan tanya saya bila orang complain complain complain saya akan cakap meh bat tangan kau, meh sini tangan kau kan, uh, ni tangan kau, semua complain kau tu ada kat atas ni Kau jangan nak cerita pasal orang lain Cerita atas diri kau sendiri Apa yang kau boleh buat dengan dengan dengan, dengan masalah yang ada ha. So sama juga dengan anak saya Kalau sekiranya dia komplain-komplain ah Ambil sini tangan Sebab so, you nak cerita pasal orang lain You tak boleh nak You tak boleh nak control Ingat tak kalau dalam dalam buku Seven Habits of Effective People Tu pun sama juga Highly Effective, effective People Dia ada circle um, Dia ada circle of influence Dengan dia ada circle of concern kalau sekiranya you fikirkan circle of concern, sedangkan benda tu you tak tak boleh control. Cerita pasal benda-benda uh, yang you tak boleh nak kawal kan. Benda tu menyebabkan you rasa stress. Whereas sepatutnya you fikirkan benda yang you boleh kawal. Okay? So ingat, itu ciri yang pertama. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan you adalah you punya responsibility. Kalau sekiranya, kalau sekiranya you rasa macam ada kelemahan dengan you. Alah dia ni bolehlah sebab dia ni, dia ni macam ni macam ni macam, ni, macam ni. Ah, Dia ni bolehlah macam ni macam ni. Tengok balik tangan you. Semuanya letak atas tangan you. Eh? Sebab you yang boleh memilih cara yang you nak buat. Okey, nombor satu. Okey, nombor dua ialah mindset kita kena betul. Ingat, jangan kita fikirkan melakukan hartanah ni benda yang enteng. Eh? bukan sebab benda ni dia mudah tapi tak senang mudah tapi tak senang kenapa saya kata mudah kan cara-cara singkatnya senang je apa kerja engkau aku cek buyer aku cek seller aku kahwin dengan dia dah dapat duit cincing betul tidak tapi, <tapi tak senang eh? sebab banyak benda yang dia lalui macam saya share pagi ni eh transaksi hartanah ni macam kunci ni kan ah macam kunci kan Ha? Kunci ni kan? Kunci ni ada berapa lekuk? Ada banyak lekuk tu lah. Kan katakanlah anak kunci ni satu lekuk dia hilang. Satu je lekuk dia hilang. Eh? Saya masuk dekat kunci tu. Apa berlaku? Saya pusing-pusing-pusing. Boleh tak? Ha? Tak boleh. Tak boleh. So, maksudnya kalau sekiranya satu kunci tu uh, apa? Apa? Uh, tepat tepatah ter, memang tak boleh masuk bengkok memang tak boleh masuk sama juga bila kita buat tanah ni kita cerita senang memang macam tu lah cerita muda dia macam tu aku cak bayar aku cak sale kau kahwin dengan dia ingat tapi sebelum tu kena kena tengok juga rumah tu adakah rumah tu memang kena dengan apa yang sale nak eh buyer nak ah ha, kualiti ha, harga tu adalah kena dengan apa yang market nak ha, market nak banker nak betul tak and then kena dengan apa yang buyer nak dan lepas tu uh, buyer tu itself kena dengan apa yang banker nak? Sebab banker ada banker dia tak nak bayar ni, Bayar ni dia jenis yang tak bayar, tak bayar hutang dia tak nak, dia tak nak bagi loan. Betul tak? Ha, apa lagi? Apa lagi uh, uh, condition dia adakah kena dengan apa yang pembeli, Pem pembeli tu? Dia dia bui putran ke tidak uh, dia nak beli rumah rumah blok bui putra. Dia nak beli rumah rumah kos rendah. Nak beli rumah kos rendah tapi rumah kos rendah tu Baru beli dua uh, tiga uh, tahun nak jual Boleh tak? Boleh tak macam tu? Susah betul tak? Eh uh, Boleh ke tak? Tak boleh eh Kalau sekiranya ikut buku tak boleh Tapi ada orang cakap boleh rayu, rayu, rayu, Ah Boleh rayu Tapi tak ada garanti Kena tengok juga kadai rumah tu Adakah dia boleh dijual ke tidak? Okay So, ingat eh mindset kena kuat Jadi kalau kita tahu dia ni mudah tapi tak senang jadi kita tak, orang kata, apa pula kot. ah ini, ini memang benda. Ini biasa lah. Betul tak? Kalau orang yang dah biasa, dia tak kisah kalau tak lulus. Sebab dekat dalam tangan dia ada lima, enam ATP. Betul tak? Ha betul tak Encik Azhar? Ha? ah bos? Betul ha? gosh. Ha? ha? Tak Satu. Tak saya, banyak saya <laughs> kan ATP? Ha saya ATP pula lambat. Masa saya buat dulu kan, dua puluh ribu tak lepas bukan rezeki sebab dekat belakang saya ada empat lima ATP lagi semua harga dua puluh ribu so cara kalau sekiranya you ada banyak ATP you tak perlu risau eh itu memang biasa Alah, ah perkara biasa tu asam garam kenapa aku nak risau orang tak datang selepas tunggu satu jam Ah, ni jangan nak tak salahkan tak orang Kamulah kenapa kamu tak call dia satu jam sebelum kamu pergi gerak ah, kena marah dengan owner Kenapa you guys uh, you you ni panggil orang-orang saya tunggu sudah lama? Kenapa orang tu datang? Ah uh, you yang salah. Ah uh, ataupun buyer dah datang. Eh lepas tu seller tak ada. Ah <laughs> siapa salah? Ah uh, ni. You lah yang salah sebab you tak arrange betul-betul. Ataupun tenant tenant tenant berpura-pura uh, tak ada dekat rumah sebenarnya dia ada dekat dalam tu kan. Boleh dengar anak dia pakai pasang lagu apa? Uh, apa lagu-lagu apa? Ah uh, apa lagu syak? Ha? Apa lagu tu? lupa? Siapa boleh nyanyi lagu syak tu? Na na, na na na na na Boleh dengar Tapi ketuk-ketuk pasal -ketuk tekan loceng pun tak tahu kan Ha itu So ingat eh So Semua benda tu dia kena ikut lekuk dia Kalau lekuk dia kena Kalau lekuk dia kena Insya Allah dia pusing So kadang kadang orang yang buat atanah ni tak perlu risau Sebab apa You sekali pusing cecing 10 ribu masuk Betul tak? You buat, jual apa yang boleh buat macam tu? Ha? Jual apa yang you You you you pusing sekali je, RM15,000 masuk, RM6,000 masuk Jual apa? Ha, you cerita dengan saya Ha? Tak, sen, tak ada, tak ada banyak dekat dalam Malaysia ni yang buat macam tu lah Kalau you jual dadah lain cerita ha? Tu tolak tepi yang betul-betul ni, okay? <laughs> yang ketiga, yang ketiga sekali ha? Ini yang betul-betul yang, yang Yang menarik, kamu Kamu cuba tengokkan apa Uh, yang yang daripada nombor tiga ni uh, kamu cuba tengok Eh, ok dia cerita dia macam ni tapi cerita ni memang betul ke tak tidak orang kata olahan dia kita tak tahu tapi dia punya fenomena dia sama ok fenomena dia betul uh, cerita dia macam ni ada satu orang budak kita namakan nama dia Ali eh? uh, Ali tu dia dia, uh, dia dia dia dia nampak dekat dekat uh, pokok dekat rumah dia tu ada satu kepompong tau ada satu kupung-pung kupung, -pung. kupung -pung tu jadi kupu-kupu uh, nak keluar daripada kupung tu jadi bila kupu-kupu nak keluar daripada kupung tu apa berlaku dia struggle betul tak? dia struggle struggle, struggle, struggle so Ali ni rasa kesian kalau kamu yang nampak kamu kesian tak? yes or no? yes, kesian? yes, no? yes, no? ataupun you dengar kata tadi? <laughs> kalau you rasa kesian kan? jadi apa Ali pun rasa rasa pun kesian Ha, jadi dia kata ni tak boleh aku nak kena tolong kepumpung ni apa dia buat dia koyak-koyakkan sikit uh, dia koyak-koyakkan kepumpung tu ha, nak bagi rama-rama tu keluar atau kupu-kupu tu keluar apa dia buat tak boleh kalau oh. dia pergi masuk rumah, dia ambil gunting dia ambil gunting dia potong baik-baik kepumpung tu jadi apa berlaku bila berlaku uh, dia dah potong kupu-kupu tu kupu-kupu tu keluarlah kan bila keluar kupu-kupu tu tak boleh terbang Kupu-kupu tu duduk situ je. Eh kenapa dia tak boleh terbang? Eh? Kenapa dia jalan-jalan jalan-jalan jalan dia tak boleh terbang langsung? Dia nampak tak? Kenapa? Ha? apa yang kita boleh nampak? Apa yang kita apa yang, apa yang, apa yang dia, dia panggil situ, dia pergi situ, apa yang dia katakan? Kupu-kupu tu sampai bila-bila sumur hidup dia tak boleh terbang. Eh, jadi dia punya cerita dia macam ni. Kalau kupu-kupu tu, kepumpung tu, kalau sekiranya ni nak kupu-kupu, dia kena keluar daripada kepumpung tu lah. Dia kena struggle. Dia kena struggle, struggle, struggle, struggle, struggle. In order for darah tu, darah pergi dekat sayap dia, then sayap dia dah boleh kembang. Jadi Ali ni ingat nak tolong. Jadi Ali tu potong kepumpung ni, jadi dia tak boleh nak struggle, betul tak? Dia tak boleh nak pecahkan kepumpung tu dengan sayap dia yang dah kembang. Jadi kaya sayap ada kuncup je. Ya? Tayap dia kunci dan tak boleh nak kembangkan. Faham tak? Ha? Jadi itu juga yang berlaku dengan kita. Kalau you jangan jangan harap you punya leader nak tolong you semua sekali. Dia boleh guide you. Lebih kurang. Tapi jangan harap you leader ni nak tolong A dan B dan C. Macam mana kalau sekiranya you buat macam tu. Macam mana you nak bukakan you punya sayap. So yang ketiga ialah you kena ready untuk buka sayap In order tu, buka sayap you, you kena usaha. You kena terima segala bantahan, you kena terima segala no. Segala yang benda-benda yang satu jam tak tunggu-tunggu tak datang tu. Kata on the way, on the way, on the way kan. Benda-benda <laughs> kan? macam tu. So, kalau you nak mengelakkan daripada kena oh. macam tu, on the way, on no the way tu ada. Tengok video saya. Saya ada cerita macam mana nak buat kalau sekiranya kita nak deal dengan pembeli ini semua ni. Eh? So, itu yang ketiga. Yang ketiga. so you have to get ready untuk break your wing ha? Eh? break your wing lebarkan sayap lebarkan sayap, bukan break your wing dia panggil apa? kembangkan sayap dalam <laughs> masing-masing dia ha? Eh? guys, ta saya tanya kamu semua nak bergerak sekejap. apa yang? <laughs> break your wing eh? so basically you kena get ready ha? Eh? so, sama juga kalau sekiranya you dekat gym semua orang kat sini pergi gym kan? awal-awal tahun semua gym benuh tu lah <laughs> semua nak pergi gym kan? Ah semua orang dengan semangat baru nak pergi gym. Tapi you buyer you punya session punya apa? Cikgu. Tapi you kata ah tak apalah cikgu saya saya nak badan saya sado. Tapi cikgu lah exercise. Ataupun saya exercise cikgu tolong angkat most of it. Ah boleh ke? Boleh ke dia dapat badan sado macam anak Sozenneger? Ah tak boleh juga lah. Dia kena sendiri angkat. Dia kena sendiri sakit. Dia sendiri rasa muntah-muntah sebab apa? elektrik ada dekat badannya. Barulah dia merasa dia punya sado macam coachwan kita. Coachwan kita tu sado. Badan cantik. Okey? Dia tengah sculpture dia punya badan. Baik, saya tengah sculpture perut. Okey. So itulah tiga benda ciri-ciri yang, yang yang kita saya boleh share hari ni lah eh. Hai, saya Abdul Asid, coachatana anda. Sekiranya you suka tips seperti ini jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan login notifikasi. Thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain.